jauh berjalan banyak dilihat dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana pantang seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama hari ini lewat sini jatuh pantas belum pengalaman besok lewat situ lagi jatuh lagi goblok amat si Amat saja tidak goblok kita mau bicara keagungan Ramadan yang ditandai tiga hal pertama Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim kitab suci kita imam kita pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup pertama ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda menyelamatkan manusia dari kemusyrikan baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi syirik jali itu syirik terang-terangan nyata-nyata menyembah berhala nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu kalau gitu insya Allah kita aman tapi ada syirik khafi syirik yang tersembunyi menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup itu syirik khafi saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar cincin saya sejak pakai gesper ini jangan anak gadis nenek-nenek ngelihat saya lemes <risas> gesper ini sejak ada perkutut di rumah ini bisnis bagus perkutut kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda Membersihkan keyakinan meluruskan Tauhid dengan konsep akidah lalu sisi yang kedua syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia selama ini kalau mendengar syariat yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem dan memang diopinikan sedemikian rupa padahal watak syariat itu pertama Al-mushawat bayna nasi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas satu. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum supaya di republik ini hukum jangan seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas syariat mengajarkan al musawat bayna takalifil ahkam semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah ketika mengajarkan orang beramal Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata Iqmali ya Fatimah, iqmali wa Fa inni la ughni anki min Allahi shay'an. Fatimah beramal kau. Fatimah solat Fatimah puasa, Fatimah haji. Kalau kau tidak beramal Fat, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela mu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan sudah Fat kamu enggak sholat enggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi tidak semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan cuma sayang, selama ini banyak kita mengenali Islam seperti orang buta kenal gajah ada tiga orang buta dilepas ke kebun binatang disuruh kenal gajah saya yakin laporannya lain-lain orang buta pertama bilang pak gajah tipis lebar kayak kipas kenapa dia baru pegang telinganya orang buta kedua ngotot goblok itu pak yang betul saya gajah kecil panjang kayak ular kenapa yang dia pegang ekornya orang buta ketiga lebih marah dua-duanya tolol pak yang betul itu saya gajah tinggi besar seperti pohon kelapa karena yang dia pegang kakinya beginilah kita mengenal islam seperti orang buta kenal gajah frame of reference kacamata pandangannya tidak total baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah kemana-mana pidato saudara-saudara gajah tipis lebar kayak kipas buat orang yang belum kenal gajah dia menyesatkan buat orang yang sudah tahu gajah senyum di kulum. Oh, kau baru kenal kupingnya kok Begitulah kadang-kadang kita baca Quran ayat yang keras Kesannya Islam itu sangar Islam itu sadis, Islam itu perang Di sisi lain ada yang adem, sejuk Lalu lahir generasi feminim Buat saya yang terpenting semua kita perlu Rasul mengajarkan Lata kun ratban fatuqsara Walaya bisan fatuqsara jangan lemah nanti kau diinjak orang tapi jangan keras nanti kau dipatahkan orang hadirin yang saya hormati lalu syariat juga punya tahapan dalam melaksanakan syariat oleh karena itu Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran Quran itu imam kita ini makmum saya mau tanya imam ikut makmum apa makmum ikut imam makmum ikut imam apa imam ikut makmum makmum ikut imam kalau quran imam dan kita makmum kita ikut quran jangan quran diminta ikut kita Imam Rukuh, kita Rukuh Imam Sujud, kita Sujud Imam Iktidal, kita Iktidal Ke Barat kata Qur'an Ke Barat kita berangkat Ke Timur kata Qur'an Ke Timur kita menuju Halal kata Qur'an Ambil Haram menurut Qur'an Tinggalkan Kalau dia Imam Dan kita adalah makmum Mari berimam kepada Al-Quranul Karim Yang kedua Keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah. ibadah rahasia ibadah abstrak tidak ada unsur sugesti kalau kita sholat orang lihat kita sodako orang tahu kita pergi haji satu kampung nganter kita puasa Cuma kita dan Allah Pura-pura sholat ketahuan Pak Pura-pura sodakoh Gak bisa dong Apa yang disedekahin Pura-pura haji Kemana perginya? Tapi pura-pura puasa Gampang Keluar rumah bibir lap yang kering Jalan lemesin dikit Ada angin miring Lemes amat Puasa Syriah Abstrak Ibadah lain bisa dinilai Wah itu Teman kita sodakohnya berani ya Kok tahu kamu Kelihatan dari jumlahnya Itu solatnya khusyuk ya Kok ngerti kamu Kelihatan dari geraknya Tetangga sebelah itu Rasa-rasanya hajinya mabrur ya Kok ngerti kamu Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji Kalau yang sebelah lagi Itu haji tomat di Mekah, tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, "Teman kita puasanya mantap betul ya, kok tahu kamu beludah terus?" Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah siri, ibadah abstrak maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan ini sikap hidup yang paling penting orang lain mau puji atau tidak bukan soal orang lain mau dengar atau tidak bukan soal ini urusan saya dengan Allah dari ibadah siri seperti ini terbentuk keikhlasan dan itu penting penyakit yang namanya stres Lalu menjadi stroke itu umumnya karena orang kehilangan keikhlasan. Tetangga sebelahnya beli TV, dia demam. Panas dingin. Temannya naik jabatan, dia masuk rumah sakit. Temannya beli rumah, dia mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Marilah hidup dengan ikhlas, beramal ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan kalau cuma tuntutan Ramadan, Ramadan saja bagus busana muslim selesai Ramadan, kembali pusar merajalela <SILENCIO> menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah jabatan adalah alat untuk mengabdi bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru yang lahir rampok-rampok baru yang dikuras ya harta negara hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah amanah akan dimintakan pertanggungan jawab ini alat untuk berbuat baik ini alat untuk mengabdi kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru betul? Oh. iya kalau jabatan kan gajiannya jelas menteri gajinya jelas anggota DPR gajinya jelas presiden, wakil presiden gajinya jelas tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal lalu yang kedua jujur tadi siang saudara solat zuhur apa tidak solat yang solat Ya enggak ya enggak sebelum sholat zohor kan saudara berwudu waktu berwudu kan saudara berkemur memasukkan air ke mulut umpama waktu berkemur saudara korupsi dikit saja airnya saudara minum jangankan hansip, jangankan satpam jangankan polisi teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi kenapa kita tidak mau melakukan itu ada rasa malu kepada Allah alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan eh kamu korupsi ya iya Tuhan kan tahu biarin Tuhan mah tahu gak ribut gak ribut katanya tapi kalau orang, tiga orang saja tahu geger kantor bayangin Tuhan aja ditekan Tuhan diintimidasi apalagi orang lain lahir etika otonom daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri keikhlasan yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa kejujuran yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa lalu kesabaran Kata Nabi asyiamu junnatun Puasa itu benteng, dinding Fa'idha kana yawmus siyami ahadikum Kalau salah seorang kamu tengah berpuasa Fala yarfus Jangan berkata kotor Wala yapsuk Jangan berkata keji Wa insabahu ahadun auqata lahu Fal yakul inni sa'im Inni sa'im kalau ada orang mencaci maki dia bahkan mengajak dia berkelahi yang menurut ukuran dia mesti menang tapi karena puasa eh maaf saya bukan gak berani sama kamu saya sedang puasa kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka segeran dikit berantemnya ini sa'im maaf saya sedang berpuasa itu merupakan penting Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar haus temperamen kan tinggi Sedikit tersinggung temperatur naik sama marah gampang Kalau waktu begitu dia bisa sabar ketika kenyang sudah tidak ada masalah Sabar baik dalam taat kepada Allah Sabar dalam melaksanakan perintahnya Sabar dalam meninggalkan larangannya Dan sabar di dalam menghadapi musibah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita hadirin kalau ibadah perpuasa kita baik kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu kita yang malam ini kita yang sudah ditempa oleh penggojelogan Ramadan ditempa oleh kawah Chandra di mukanya Ramadan sehingga membias dalam pembentukan pribadi setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar Pasti punya dampak positif Dalam meluruskan moral Orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan Solat rajin, maksiat tekun Baca Quran mau fitnah orang hobi sedekah iya sedekah tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya akhirnya jadi lipstick akhirnya jadi dekorasi setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri begitulah ramadhan ada pelaksanaan ibadah puasa Dan untuk puasa Nabi bersabda Lissa'imi farhatani Farhatun indal iftar Wa farhatun indal liqai rabbi Buat orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan Yang tidak dimiliki oleh Yang tidak melaksanakan puasa Dua kegembiraan Pertama Farhatun indal iftar kegembiraan menjelang saat-saat berbuka Uh, Hati itu besar Rasa optimisme Padahal bukanya cuma sama tempe Sama tahu Sama ikan asin Tapi entah makin dekat maghrib Hati makin berbunga Ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan Allahumma lakasumtu Ya Allah hari ini saya laksanakan perintahmu saya lawan rasa nafsu saya tempuh lapar haus saya tunaikan semua ini itu kegembiraan yang puasa yang kedua inda kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga nikmat bertemu Allah jauh lebih nikmat hadirin yang saya hormati bahkan di sorga ada sebuah pintu Yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Tidak bisa masuk ke pintu itu Kecuali orang yang puasa Dan pintu itu disebut pintu royan Babur royan Pintu royan Yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Hadirin Lalu, yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain, kita bisa lihat itu solat berjamaah pahalanya begini: haji kalau mabrur pahalanya begitu, sodakoh pahalanya begini. Puasa, Allah cuma bilang, "Assiyamuli wa ana bi Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu? Artinya apa? kalau saudara kerja mandor bilang mas kau kerja sama saya gajimu sebulan lima juta ketahuan sebulan lima juta kita kan bisa kongkalingkong ada mandor rajin tidak ada mandor kendor pokoknya jatah lima juta tapi kalau mandor cuma bilang mas kau kerja sama aku soal gajimu nanti aku yang atur berapa besarnya gak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa Mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan Mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya hadirin yang saya cintai yang ketiga soal keagungan Ramadan ini di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin satu malam tapi lebih baik daripada seribu bulan yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan terutama di malam-malam ganjil di negeri kita, kita lihat terjadi pergeseran nilai awal-awal Ramadan, minggu pertama pasar sepi, masjid ramai full house, meledak betul? padahal rasul memberikan contoh kalau sudah masuk sepertiga yang akhir ramadhan beliau sing-singkan lengan baju hamparkan sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah itu baginda rasul sing-singkan lengan baju hamparkan sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah hadirin yang saya hormati di situ, makna meraih kemenangan. Karena itu, lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan, tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Laylatul Qadar, semua kita kecil atau besar, sengaja atau tidak. Hilap atau terpaksa pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya. Apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang Kita diberi umur 65 40 tahun penuh dosa Lalu taubat 25 tahun Menurut neraca hukum dagang Belum seimbang Dosa 40 tahun Ditebus taubat 25 tahun Menurut neraca hukum dagang Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya sampai-sampai ada hadis kursi lau amiltumul khotaya hatta malaatis sama thumma natimtum fatab alaikum kalaupun kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosamu kemudian kamu menyesal dan bertaubat Allah pasti akan menerima taubatmu hadirin yang saya hormati inilah momentum Ramadan saat dimana kita melakukan pemutihan diri masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang satu saat hidayah datang kepadanya Terniat ingin bertaubat Dicarinya seorang ustad Ketemu ustad kepala ajar Ustad, ya Apa? Saya mau taubat Diterima apa tidak? Taubat saya Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang ustad eh, Ustadnya melotot wuih banyak amat gak segampang itu itu nyawa hak prerogatif Allah cuma Allah yang berhak ngambil membunuh tanpa alasan yang benar dosa besar dosamu kelewat banyak mas gak bisa, gak bisa dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya ini preman kita pikir ini ustaz saya niat baik-baik ngomong yang gak enak Nah, daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih. Urusan dah. dibabat lagi, ustadz. Tamat selesai pas. Cepat niat taubatnya masih terus. Dia mengembara-mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Assalamualaikum, Ada apa? Ustaz saya mau taubat diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat. Sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu, Ustaz Iya. Eh, cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Anu, ah, no, saya sih tadinya cuma bunuh sembilan puluh sembilan orang. Terus, ada ustadz ngomongnya nggak enak. Jadi, saya cukupin. <risas> Ratus. Oh. Tobatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja. Kampungmu, kampung brengsek tuh. Lingkunganmu nggak sehat kalau kau pulang ke sana lagi niat taubatmu bisa lentur dan luntur kamu pindah saja hijrah ke kampung lain yang lebih baik baik ustaz terima kasih. wah ngepak koper pindah belum sampai ke kampung yang dituju ajal datang merenggut nyawa ketika ruh keluar dari jasad ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan kata malaikat rahmah ini jatah saya orang ini sudah taubat tempatnya di surga kata malaikat azab nanti dulu taubat si taubat seratus bagaimana urusannya bertengkar akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril kawadili kata Jibril ukur sajalah mana yang lebih dekat kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan ketika diukur Kampung yang dituju lebih dekat Dari kampung yang ditinggalkan Kata Jibril dia jatah Malaikat rahmah. Taubatnya diterima Allah Nah kalau mendengar Riwayat seperti ini Jangan diartikan bahwa Untuk taubat mesti membunuh 100 orang Ini harus diartikan Bagaimanapun besar Desa dan kesalahan yang kita lakukan Jangan putus asa Dari rahmat Allah Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan Jangan puas hati dan sombong diri Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini Kita hanya berbuat dan berbuat Kepastian itu haknya Allah Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh seratus orang Bahkan kalau nanti saudara di surga Ketemu orang-orang soleh Saudara nggak usah kaget Itu memang tempatnya di surga Saudara akan kaget nanti Kalau di surga ketemu pelacur Pelacur masuk surga Penasaran Saudara samperin Mbak Yu Iya mas Sampian ada di sini. Apa Allah nggak salah wesel ini Iya, Mas. Saya ini ada di surga sini. Padahal, waktu di dunia dulu, saya ini siapa? Mas tahu kan? Mas juga langganan, kan? Waktu itu, tapi terus terang saja, Mas. Waktu di dunia itu, saya terpaksa betul. Sejak lahir, saya sudah yatim piatu. Sejak kecil, sudah yatim piatu. Ada tetangga saya Muslim sedikit kaya, tapi pelitnya tujuh belas setan. Akhirnya, demi tuntutan perut, saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa yaitu demi sesuap nasi, saya lakoni satu malam, saya lagi berangkat dagang. Lewat Masjid Baitul Ihsan. Ada ceramah saya dengar dari jauh ustaznya pidato katanya Allah berpesan lau amiltumul khotaya hatta mala'atis sama thumma natumtum fa taballahu kalaupun kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosamu Lalu kau menyesal dan bertaubat Allah pasti akan menerima taubatmu Mendengar hadis itu mas Berlinang air mata saya Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan Terbayang orang-orang yang pernah Menanamkan modal asing Kala itu Hidayah datang Saya niat tobat pulang kampung Mas mudik Lagi ngepak koper mau mudik. Tamu datang Saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang <tuh> Taubat saya sebenar-benarnya tobat saya diterima Allah Walaupun mampir dulu Transit dulu di tempat lain Akhirnya saya sampai juga ke sini Inilah Ramadhan Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah Orang baik kalau dia berbuat salah Dia segera sadar Dijadikannya sebagai pelajaran Untuk tidak diulanginya lagi Di masa yang akan datang Maka Nabi berpesan tuba liman an Beruntung benar orang Yang kekurangan dirinya Menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain, tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Ali Imamul Al Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa, adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil. 21 23 25 27 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Enggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah ini 21 malam nih. Ah, enggak keluar-keluar dari masjid. 22 Dua -dua, libur. 23 Dua absen lagi. Enggak bisa seperti itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadhan seribu bulan kira-kira 83 tahun rata-rata umur orang sekarang kita ini jarang yang sampai 83 jarang kalau menyontoh rasul jatah kita 63 63 hadirin yang saya hormati sehingga dikatakan Itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini, walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul qodarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian. Tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek Kalau nyontoh Nabi 63 tahun Betul Tapi bayangkan Ada Lailatul Qadar Yang nilainya khairun min alfi syahrin Lebih baik daripada seribu bulan Dan seribu bulan 83 tahun kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan tidak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi Karena itu mumpung Senyampang Ini diberikan kesempatan Memasuki minggu-minggu sepuluh -minggu Yang terakhir dari Ramadan Sing-singkan lengan baju Hamparkan sajadah Dan berusaha lebih banyak di masjid Daripada di rumah Hadirin yang saya hormati Dari pembicaraan Singkat yang saya sampaikan Ramadan Ramadan Menjadi agung oleh karena tiga hal Pertama Ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran Karenanya Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran Bulan Al-Quran Karenanya Ramadan juga kita lebih intens Memasuki kehidupan Al-Quran Sebagai makmum dan kita sebagai imam jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum maka konsekuensinya makmum harus ikut imam bukan imam yang ikut makmum yang kedua keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral Meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri Maka bulan Suci Ramadan menjadilah kawah Chandra di muka Menjadi bulan training, bulan latihan Saya sering ibaratkan Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tindunya makin hebat Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih Zenadin Zidan masuk latihan Keluar latihan sepak bolanya makin hebat Kalau latihan tiap hari main kalah terus Orang kan ngomong buat apa latihan Kita sebulan penuh latihan Supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti Kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini Hidup ini kan permainan Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadzihi al dunya illal lahwaw walaib. Ini cuma permainan. Skenarionya sudah ditetapkan oleh Sang Sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main Walaupun ini permainan Bermainlah dengan benar Jangan main-main Kalau main-main Kalah Sepak bola permainan Main-main-main Kalah Bulu tangkis permainan Main-main-main Kalah Hidup ini permainan Main dengan benar Main sesuai dengan aturan main Main-main kalah Hadirin yang saya hormati Karena itu Satu bulan untuk menghadapi Sebelas bulan sesudahnya Yang ketiga Ditandai Keagungan Ramadan dengan ada Nuzulul Quran Diberikan Allah kepada siapa saja Yang dikehendakinya Semoga ibadah yang Sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah yang masih akan kita kerjakan Diberikan kita kekuatan zahir dan batin Untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya Ala hadhi niyah Wa ila nabi al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ya Allah Dengan sepenuh perasaan dan pengharapan Dalam segala kerendahan dan kelemahan Ampuni dosa kami Dosa ibu bapak kami Dosa saudara-saudara kami umat Islam Kalau selama ini Lebih banyak lalai kami dari ingat kami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 Berikan mereka kekuatan zahir dan batin Untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia Menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik Rabbana Hablana min azwajina wa zuriyatina kurra ta'ayun Waja'alna lilmuttaqina imama Rabbana Atina fit dunya hasanah Wabila akhirati hasanah tawakina azaban nar Rabbana Takobbal minna solatana wa siyamana wa wa takhassu'ana wa ya ya allah Allah oh. alaihi wa alihi wa sallam kalimatuh haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atuh insya'allahum minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhaman rahimin insha'allah ala se'idina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun rabbil alamin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 Ya, yeah. U.